jadi hari ini tuh hari Minggu jam berapa setengah dua kita mau ikut acara ngebuburit di Malang jadi otw dari sini jam satu tadi bingung sama lampu merah ini suka apa gimana gitu bentrok ada yang lurus ada yang belok kanan Sih, kalau pakai pot ini, nafasnya kalau beda sama yang kemarin. Norifumi, nori, Norifumi kemarin jujur ya, apa nafasnya pendek kalau Norifumi kemarin? Ya, sebenarnya tergantung apa pengaruh sama ukuran silencer nih. Kalau yang ini kan ukuran silensernya panjang, jadi emang buat putaran atas buat nyari nafas panjang, kalau pendek, kalau ukuran sensornya pendek, otomatis jadi pendek juga nafasnya. Jadi kalau buat-buat apa kayak jalan-jalan jauh kayak gitu, enak yang sensor panjang sih. Jadi hari ini tuh kita mau ngebuburit di daerah Malang. Ada acara ngebuburit sih, cuma nggak tahu acara apa kemarin. Tuh. Di OTW tadi tuh dari jam 1 acaranya mah jam 3 cuma nggak tahu molor nggak ini lewat Cangar kayak masih trauma Anjir takut rem belum kayak kemarin lagi cuma ya Bismillah aja moga moga aja nggak kambuh lagi remnya soalnya udah ganti minyak rem Jadi selama tadi Pabis nyoba kenal pot ini, yang baru Radamel Itu rasanya kalau mau dibilang tarikannya itu mirip-mirip sama roket empat. Nafasnya tuh panjang Panjang, panjang Gak deh. Maksudnya nafasnya tuh panjang Tadi itu biasanya ya, biasanya waktu kemarin-kemarin pas pakai yang Norifumi, norifumi t itu kalau perjalanan kayak ke Malang gitu kemarin tuh biasanya nyampe gigi enam tuh kepake tapi pas cantik tuh tapi pas pakai knalpot ini knalpot Radamel itu tadi tuh jalan gigi enam nggak kepake Cuk cuma nyampe gigi 5 aja itu gigi lima juga nafasnya masih panjang belum habis habis padahal biasanya itu bisa nyampe gigi enam kepake tapi sekarang cuma gigi lima doang Kayaknya emang karena Pengaruh selenjernya Ukuran selenjernya yang panjang Jadinya nafasnya juga panjang Kemarin Reblom di mana? Sini kayaknya Apa di atas lagi? Oh ya di bawah situ tadi Pokoknya udah dari atas, ada dari atas Itu Udah kerasa rem gak enak Udah dari atas sana kan Pas nyampe situ Untuk masih bisa berhenti motornya Masih sempat ngerem lah pokoknya Itu kayak, kayak Trauma anjir Mau apa Ngebut di tikungan deh. Eh apa di tikungan lagi apa Mau ngebut di turunan Kayak trauma gitu Bayangin aja anjir pas turunan Turunan Rem belum tuh Rasanya kayak gimana gitu, kayak aduh, ah. ini orang ngebut lagi di turunan, nggak ngejar apa, nggak ngejar ntar ketinggalan, mau ngebut, ikut ngebut juga, tapi takut remblow, serba salah anjir. Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, Jalibar Seingatnya makin Seingat saya Oh iya kiri, Soalnya ada kiri, hutan, hutan ini kan kiri, kiri, kiri, kiri, hutan kiri, kiri, enak atau tidak suaranya knalpot ini? Enak wow. Terus lebih gimana ya? Lebih keras juga suaranya sih. Kalau nanya ini knalpot anti tilang atau enggak? Ya sekarang kan atau kiri sih. Benar gitu kanan. Jadi kalau nanya ini knalpot anti tilang atau enggak jawabannya tidak sama sekali soalnya kalau kita pelan juga gini masih ada suaranya gitu tuh. lari santai gini tuh masih ada suaranya kalau roket empat lari santai kayak gini tuh nggak ada suara gitu. lari lari 20-30 tiga nggak ada suara pokoknya bawahnya kayak di depan wr wr yang di depan itu kan pakai roket empat suaranya nggak kedengaran kan kalau pelan ngebut juga nggak kedengaran suaranya Jok. Kemarin sih di dibawa sama si Rajun tuh apa ngelewatin jalan-jalan tikus. Jadi ya enggak mana bisa hafal. Kalau cuma sekali lewat. ntar bangun semua kalau kita ngegeber bahaya kalau bangun kalau pada bangun ini penghuninya. permisi maaf kenalpun saya bacot ngegeber-geber terus tiba-tiba bangun wey belok kiri kamu lurus mau kemana kan bener gara-gara ngeliatin orang-orang tidur akhirnya hampir lurus nabrak tembok Gak bakal jemping aja Jatah jemping Tanjakan gigi 3 anjir Yoi. Gigi 4 Kita mau gigi 4 tanjakan tuh Orang mah tanjakan turun gigi kita mah naik gigi ya bakso aroma aroma bakso tuh sungguh menggoda anjir menggoda iman saya rasanya pengen makan gitu tapi nyadar ini tuh puasa Willy really? Willy really? ini dia rest area 72 dua <gadeng>. ini tuh rest area Jalibar tapi sepi kayaknya. Ntar, tunggu luar. Iya sepi. Tadi suruh ketemuan di sini kata. Dia lagi di bengkel mana? Ayo. oh Oi. Iya. Res area 72. E, eh, Res. <laughs> area 7, eh Res area 72. Puasa. Puasa. Puasa. Puasa. Puasa. Aku loh puasa ya, ya, ya, ya, kotor ya, ya, kotor dong belakangnya baru dicuci baru dikit anjir ya kotor anjir ah, padahal baru tadi baru tadi juga dicuci anjir udah dikit semuanya malah kotor lagi ah susah-susah ah, perutku mulai bersuara lapar belum buka puasa masih jam berapa ya cuci motor tadi mana anjir bacot knalpotnya, hei, oh tempatnya di daerah Karangploso kata tapi nggak tahu benar nggak, kan? Karangploso. di rantai tapi nggak ada yang buka bengkel deh saya biar mumpung di Malang nah hmm. kirain suaranya dari drum itu tadi Cuk. ada dari sini kita belum nyampe tempatnya udah hujan anjir. Ah. kenapa sih hujan terus di Malang deh darah rapi juga, masa iya basah ah. Gak tau masih jauh atau gimana ya Udah rapi-rapi kehujanan saya ngamat. Masih, Masih jauh. boleh ngebut-ngebut di sini soalnya soalnya jalannya ini perumahan ya meskipun jalannya kelihatan enak buat ngebut tapi enggak boleh karena nol nol perumahan nol <guruh> mau kena nol basah dong. Tapi nggak terlalu basah sih. Kamera basah gak ya? Dilarang buang mantan ke sini, tadi tulisannya gitu. Eh, mantan apa sampah? Tapi sama aja deh mantan sama sampah. Mah. Jadi buanglah mantan pada tempatnya, sama seperti Anda membuang sampah pada tempatnya. Anjay. Klaster <klihat> 2. paradise naik paradise itu apa sih? Oh, lumayan ramai. Foto foto Ayo. Lumayan rame anjir. Oh, ada waterboom. Ada waterboom. rame nih. tadi ada ngeliatin apa Honda apa ya tadi Honda NSR atau apa sih tadi kelihatan ada tadi mana ya cakup motornya motor apa motor motor motor jadul gitu motor motor firing jadul mana tadi oh, udah nggak ada sih motornya Diri pelaksanaan melewati naik. Oh, di depan sana kayaknya mana. Anjir, ini mah motor plat D sendiri. Ini motor dari mana? Plat D sendiri Ame banget gila Gila Gede langsung itu, kalau digeber di depan orang yang jantungan, langsung udah masuk ke gede. Syukur-syukur kalau selamat, <tuk> parkir di mana. Oh ya, nggak ngerti aku <gih> Aku belum belum belum belum apa ya. Gak terlalu lancar bahasa Jawa. sana, weh. <susuk> <suk> Woi, we. di sana, sanae. bikers cantik Indonesia ah di ujung sana tuh, tuh tuh di situ aja sampingnya Mio Iya sampingnya Mio ngeri ngeri kawan-kawan motornya ngeri ngeri kawan-kawan banyak momen yang pas sebenernya. aku parkir aku di sebelahnya R1 kawan-kawan ah masih tadi dimatiin bentar ini motor tinggi sekali kawan-kawan susah turunnya kotor enggak Kakak. Aduh. Kakak. ini cukup tuh ngelewatin air enggak tadi pas di batu dari batu, uh rame ya. ini dibubarin gak ya nanti? Ada tuh? Kayaknya sih ya. Lihat ramenya loh. Ah. Ya. Uh, kayak di rest area dulu. Pembukaan rest area tujuh gitu dua. Dulu ya. Iyo. Ramenya kayak gini coba. Aku udah mau buka helm ah. pakai naik motor sendiri mana banyak tinggal cari mana tadi ke Aerop, mau tahu gimana banyak di sini tadi Aerop, Enmax, ya, Werma di ujung nanti, tahu itu di sini main Sambil nunggu ngabuburit. Wow. Main wahana gitu. Kayaknya gitu. Berenang, ada watergun. <laughs> ya. Aki, lagi. Bakso menggoda Semain buat ganjal perut. Ganjal sambil nunggu. <laughs> Ini enak enak. Hmm. Ya, baru jam Iya tapi godaannya karena kuat <tang menutupi> <tang menutupi> mas, saya mah kuat. <tang menutupi> pulang, pulang kita cari makan. Capek guys di sini melihat banyak orang. Tapi kalau, woy, kalau kalau jam segini lewat cangar terlalu pagi. Gak, gak apa apa. Enaknya jam, jam 12.00 Iya ini, ini, takut, ini takut, ya. Kemarin kan jam 11 aku Terlalu pagi ini lewat Cangar Masih jam berapa? yo ah, balik Ini cari makan dulu Terus Habis itu langsung balik ke rumah Kita lewat Cangar First time lewat Cangar tengah malam Apa tengah malam lagi Malam-malam maksudnya First time Pertama kalinya Kemarin mah gak nyampe malam sih Tapi sekarang Karena ada teman Jadi berani lewat Cangar malam eh, Kartu sih Kartunya yang ini Didi ya tadi pas nuker makanan Enggak tadi oh, nuker makan nuker makanan tadi sampai nuk, nuker makanan nuker minum eh mana sih di bawah ada, <laughs> ada. Tadi kan sampai nuker minuman tadi kan, bukan itu, beda lagi kan? Enggak, cuma dua tadi kartisnya. Ya, aku cuma dapat dua. Asli yang yang barcode sama yang minuman, iyo, cuma itu nggak ada lagi. main ramai acaranya uh TS masih full orian cok jadi di dalam, di dalam tadi acaranya tempatnya tuh kayak wahana-wahana bermain gitu wahana bermain sekarang kita nyari makan dulu terus balik baliknya berdua nanti ke sana kan searah kalau yang WR yang kuning tuh kan ke Surabaya. Jadi searah. Which kita ada di Malang. Kirain tadi baris-baris apa yang berjejer-jejer di pinggir jalan tuh kirain karena ada rahasia gitu makanya berhenti. Gak? Ikutlah. Gaya. Adanya aku pulang sekarang. Bulan ya? Oh aku Bandung sekarang. Hah? <laughs> mana ada ke ke Bandung cok? Oma ke Bandung. Iyo mau ikut. <SILENCIO> yo, ayo, ayo. lewat mana ini? Kalau nggak pulang. pulang aku baik sini. Pulang. Lebar. Lebar. Ayo. Selang. gue terang, Cok. Nah, Kasar, yo. Akan Aku nanya, ya. balik sekarang kita balik balik berdua barang si mas mas satu ini yang di depan dia ke Surabaya jadi tapi searah nanti pisahnya di Pacet dia lurus saya kiri dingin, kirain orang anjir, nyata kompor. mau ma mau masuk cangar nanti mau ada yang ngebut apa mau ada pelan? ngebut? ya udah, depan aku depan. iyo. apa ya bocor oh enggak oh google nyangkut ah kirain bannya bocor belum. kirain tadi ban bocor ternyata google yang nyangkut Kabut nih, gak kelihatan apa-apa tuh. Kabut-kabut, kabut kayak gini. Kalau pakai lampu putih tuh enggak kelihatan apa-apa. Harus lampa, apa, lampu apa lampu-lampu kuning enaknya. Nah, kalau lampu kuning bisa nembus kabut, lampu putih mana bisa? Orang kabutnya warna putih, lampunya warna putih. Gimana mau nembus kabut aja? Nembus, nembus tuh cafe daerah Cangar. Iya, cafe kayaknya ini mah cafe apa bukan, tapi kok kosong sih sepi. Oh, lagi sepi berarti ini cafe ini. dari atas kelihatan menyala, dan kita mulai masuk Cangar. Basah lagi. Iya di bawah enggak? Iya, cangar. Aduh. Gelapnya enggak ada pencahayaan sama sekali di sini, Mak. Enggak ada lampu jalan biar satu juga. Jadi ya pencahayaan dari lampu motor. Uh, kiri kanan hutan kayak kelihatan apa-apa anak jangan tinggalkan aing sendiri di belakang aing takut tuh gelap anjir gimana kalau pulang sendiri pokoknya kalau tiba-tiba merasakan motor berat aduh Afghan up up up up amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin jadi biasakan belakang itu kalau jalan sendiri itu dilipat jangan dibuka jadi ya Ya menjaga-jaga vitamin itu, gitu Ya orang malah ngebut lagi Tadi katanya pelan-pelan minta ampun um. Uh, enggak kelihatan apa-apa ini, Mah. Wow. Nah, ini katanya jalan sini nih yang angker. Dulu pernah sih waktu itu pas lewat hari hari apa ya? Hari Jumat kalau enggak salah. Itu kan pas sepi lewat bawah situ padahal masih sore Anjir masih jam-jam tiga -jam kayaknya itu pas udah nyampe di pas turunan yang itu tuh pokoknya yang tadi jalan yang pas pelan tadi itu langsung bau melati anjir mana cuma saya sendiri di situ yang lewat waktu itu kan biasanya kalau ada di hari apa hari minggu kan rame itu nggak ada waktu itu nggak udah pas cium bau melati ah bodo amat pokoknya langsung gas Wah, well, langsung ngebut pas cium bau itu tuh, bau terus baunya tuh nyengat baunya itu tiba-tiba aja gitu, nggak maksudnya nggak nggak dari atas udah tercium dikit nggak, pas tiba-tiba aja udah di situ langsung kecium. Gunakan gigi satu, kurangi kecepatan. Oke, okay. ini sudah dikurangi kecepatannya. Sudah kecepatan berapa ini? tiga puluh oke udah hati-hati anda memasuki daerah apa ini rawan kecelakaan itu ke jalur penyelamatnya itu tuh tapi ya tetap aja sih kalau misalnya ambles ke sebelah sana jurang-jurang juga ketemunya Sampaian lurus. Ya? Oh. Okay, serib? Hah? Berapa jam lagi sih, Hah? Berapa jam lagi? Sejam. salam, yo jati, yo jadi kita berpisah di sini, uh pasir, untung gak jatuh, jadi kita berpisah dia lurus, aku kiri, ah aku kamu apa sih anci? Hah? ini masih sejam lagi lah perjalanan masih lumayan jauh tadi itu dua garis dua garis dari sana sampai sini nyampe Oke mungkin sampai sini aja videonya nggak usah nunggu sampai rumah soalnya nanti durasinya kepanjangan lagi ini aja paling udah 20 menit 30 menit nih paling mah. 40 menit mungkin. <laughs> Oke. Okay, sampai di sini videonya ditunggu konten-konten selanjutnya. See you next video.